Euro USD bullish, waspadai aksi koreksi. Harga euro USD berhasil melakukan fase rebound dan membuat bias harian pergerakan euro/USD terlihat berada dalam kondisi bullish.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 Sebaliknya waspadai jika harga euro USD terus bergerak ke bawah dan menembus level 1.10368 maka ada potensi harga akan berbalik arah dengan bergerak bearish ke bawah menuju level berikutnya pada kisaran 1.09742. Sekian analisa forex untuk tanggal 30 Maret tahun 2022. Untuk konsultasi gratis mengenai posisi trading forex Anda, silakan hubungi 081212